ya eh? yeah, nice. menang Om. you got a friend in me you got a friend in me Ew, sama bro apa kabar semuanya? Halo, ma bro. Jadi kali ini kontennya akan sangat mengasyikkan Mabru karena Oce akan mabar ya dengan pilot salah satu maskapai Indonesia ya, dan dia tuh mainnya main, ya, main cowd ya di pesawat, Mabru ya di kokpit. Wah, gokil nih. Apa jangan-jangan pas lagi terbang dia main CODM, Wah, itu parah banget ya, bro Rumah bro, ocha langsung aja kita mabar kali ya. Dan dia juga ada face cam, ya loh, bro ya. Jadi, wah, gokil! Taruh cak tampilin kalau dia lah beneran lagi main di kokpit, ma bro. Wih, gokil ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. invite saja orangnya, bro. Nah, ini dia, rumah bro. Misi, Om. Hey, hey. Eh, Om, udah direkam belum? Beneran di kokpit nih. Hm, mungkin lagi prepare rumah ya. Sabar, tunggu dulu. Hai, halo, um. wih, ini kopi. Tapi cana, suara suaranya kedengeran nih, suaranya bersih banget. Nih. Biasanya kalau di kopi tuh kan berisik ya, bro. Mesin pesawat sangat, oh, iya? sangat besar, ya kan? Nah ini clean, om, nah, suaranya. Nah. nah, kebetulan, kebetulan kenapa nih? Uh, mati nih, ini apa uh, mesinnya mati? Oh, mesin pesawatnya lagi mati, berarti aman lah ya, buat main game, main HP. Oke, berarti ini pesawatnya kondisinya lagi mati nih, Om. Lagi apa sih? Lagi transit kah atau lagi nunggu penumpang atau lagi gabut aja? Ini kes kalian disclaimer kali ya, Bang Maca. Oh, iya, boleh. Iya, iya, okay, boleh. Okay. Buat Mabru-mabru Asik. <laughs> Mabru-mabrunya Bang Maca nih. Oke, uh, lagi. lagi mati ya, lagi mati. Oh, iya, pesawat iya lagi mati. Lagi... Uh, enggak ada mesinnya mati, pesawatnya mati, komputer semua mati, alat navigasinya uh, mati semua, nggak ada isi bahan bakar, nggak ada uh, penumpang, nggak ada siapa-siapa. Siap Ini aman banget. Aman uh, ya? Aku main sama Bapakca. Wah, gokil Om. Ya. Oke. Okay. Yeah. Kapan-kapan? Ah, nggak, nggak apa-apalah. Itu mah, yang namanya juga pilot masa mau jadi mm. pro player, emangnya mm. jadi pilot juga <laughs> <Gak> juga sih. <laughs> Om, aku nanti boleh lah ya. Kapan-kapan, apa enggak, enggak masih aman sih. Walaupun putus sedikit, kapan-kapan uh, main ke kokpit boleh, enggak? Om, misalnya penerbangan bareng gitu. Wih, boleh gak tuh? Wah, ini bakal asik banget sih nanti bang Ocha dapat privilege uh, kalau terbang nanti kita uh, uh, undang ke depan untuk foto di depan. Oh uh. uh, gokil, oke okay, oke okay, om, <laughs> cakep. Kalau kalau pas terbang tuh boleh nggak sih pas terbang nih main ke depan pas lagi terbang. Pas terbang boleh. Oh biasa ya, biasa kan pengen lihat sunset atau sunrise gitu kan keren tuh. Ya itu keren. Tapi sayangnya nggak boleh bang uh. Ocha. Om. Ini kalau pesawat nih aku kan uh, ini ya apa uh, pengalamanku. Nah, aku mau ini aja sih apa berbagi pengalaman. Aku tuh pernah Om, pesawatku pas waktu terbang ya Uh, udah mendarat, itu naik lagi, Om. Gara-gara hujan badai, itu ngeri banget tuh. Pesawat kayak gitu aman, oh, gak sih, Om? Sih. Iya, itu aman banget karena eh, aman ya semuanya. Jadi, oh aman. iya, soalnya sampai sekarang masih agak takut naik pesawat nih. Jadi, buat Mabru buat mabru ya yang pengen naik pesawat, mau pergi ke mana, tapi takut gak perlu khawatir karena penerbangan tuh paling aman ya, Om. Ya, boleh, boleh. Pokoknya uh, yeah. kayak gini nih. Abru, abru, kalau mau naik ke pesawat pokoknya aman, seaman kalau kita main Sense and Destroy itu main sama Bang Oca. Nah, <tuk> ini masalah, <tuk> udah pastinya menang. Oke nah. lah, kita cobalah kita ngereng lah. Let's go, let's go, let's go. Udah yeah. lama-lama cosplay-nya seorang pilot aja. Karakter keren nih. Ya. Hmm, kita kasih sayap, eh belum download. Suara masuk, masuk, om, masuk, Om. Udah, udah aman lah. Uh, ini. Nah, ini. Ini udah 48 kok. Berapa puluh delapan, oh yeah. hmm. ya, aman ya iya, yeah. tapi setahu aku Eman nih, Om, ya Be beberapa pesawat lagi terbang emang boleh main HP lah, ya tinggal di airplane mode, dan ada yang menyediakan WiFi itu boleh main COD, enggak? Oh, itu enggak tahu, nggak tahu, pernah belum pernah <laughs> nggak <coba> kali ya. <laughs> aku ikut tahu, saja deh. ayo, let's go. tahu, nggak tahu, main santai nggak tahu, Ah, mati satu, Om. Uy. Gas lagi, Om. Hati-hati, Om. Kayaknya ada. wah Di bok. Uh, di pom bensin. BTW, mabru ini Oca sama Om ini udah kenal lumayan lama ya, Om ya kita, Om? Iya. Iya, iya. Dari season berapa, Om? Dari season 1. Wah, season 1 itu jaman-jaman kayak Oca masih nge-gembels ya kayaknya. Masih apa? Nguli, joki-joki ya? Wah, itu Om kayak dulu pernah itu nggak? Dikita jokiin nggak? Nah. Dulu pernah dijokin nggak? Dulu aku nih uh, dulu uh, S1 nih dijokin sama bang Ocha langsung. Eh? Iya sekarang kalau kita jokin itu ya yang nggak <laughs> bu bukan Ocha lagi om. Jah sakit Yolah, banget. Masalah. Kita lihat nih, gameplaynya seorang pilot. Ih, Bahaya nih. Jangan, <laughs> jangan sampai pilot ini uh, MVP mah bro. Kayak dulu nggak sih? Ada omong-omong, ada omong. Kanan-kanan, ada step. Okay. Ya iya, aku dengar Di nenek juga ada, iya, kayaknya di, di sini deh, kayaknya Grandma House. Nah, ke kanan nih, foto deh, demi iya, ih, Uh, ih, ih, ih, ih, Ah, ih, wow, so oke. Okay, so okay. di atas deh, dapat dua langsung, eh, telat lagi, sekarang bang, woo, uh, nice sekali, asli sedikit, Ayo. teamwork, ini sebagai pilot dan co-pilot ceritanya sama bro ya, kita harus tim, ya, kalau mati mati bareng. <laughs> pilek kalau mau komplain lagi lagi sih pembahasannya Om. Om nerbangin pesawat apa? Tujuh empat tujuh tujuh tiga tujuh A tiga delapan puluh tujuh tiga tujuh Oh A tiga delapan puluh tuh uh, naik kelas atau gimana sih Om? Atau memang gimana ya kalau pesawat ya? Jadi, jadi dikati. pilotnya? Eh, sekolah lagi. Oh sekolah lagi, baru bisa ya? Sekolah lagi. Sampai Di rumah ini? Dalam-dalam dong. Dalam, dalam. oh, sakit banget dong. Wah oh, dia pakai ini apa? Itu radar. Ya? Iya pakai radar. Om kan juga punya radar tuh di pesawatnya Pakai om Yoi yoi yo. Biar bisa ngeliat ini, Bias pesawat atas, lain atas, atas. <laughs> Radar <tuk> Uh nice banget loh Gokil Nice banget Wah om gilnya 4 Gilnya 4 loh Wih ojel Mau, mau nge-plan tapi Gimana ya? Nice Nice ini Nih, ini, ini kanan. Di itu di AC tadi suara stepnya om. Berarti ya? Aku nih gara-gara apa? Gara-gara uh, suara oh. sound televisi. Jadi musuhnya ngerusak stepnya. Ngeri juga musuhnya itu tadi. Om berarti itu Gak ada udara om. Mesin soundnya dimatiin. Oh, udah menang. Ada-ada. Hmm? Ada. Ini kita pakai AC kok. Oh tetap pakai AC. Jadi walaupun dimatiin tetap bisa nyala akhirnya. Om 737 tuh. Model apa om? Model Max kah atau apa? 737 aku, aku tapar, oh, ada sniper. Yih, banyak ya? ya. oh, di situ ternyata. Waduh, kelasnya nah, mana ya? Rumah ini, rumah ini, rumah ini. Di sini nih. Ini nih. Nice, dapat om. Nanti uh, bang Ocha ikut world class nih. Pasti lah ya. World class apa? Turnamen? Iya, world class turnamen. Oh iya, ikut si om. Nice. Dan ada turnamen lagi, dikit lagi. Bukan saja. Kamu sempat googling uh, sempat googling ininya. Eh, uh, pasal lumayan ya. Uh, kalau word iya. Kalau iya kalau word banyak. Oh, mau ke mana, Om? Oke, 16. Dapat dua. kamu kemana Om? Aku ini di dok Jangan om, om jangan dari dari kanan dari kanan sampai, ya, ya. sampai, plan B, plan B kalau bisa, Iya iya ya. suaranya ngebak lagi. Aku nggak dengar sama sekali. Asli, apa-apa, plan B, jom kasih tau kalau di divisi, ya, om. Iya, iya, iya, eh, eh. iya, iya, mas bludunya? iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, aduh kita kalah nih mau lu nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa. bisa tuh pakai pakai pakai pakai kawan aduh pengen sih cuman cuman belum biasa iya e -e. kayak kita pakai 737 max tiba-tiba pakai e -e. Pake -e. pesawat jet <laughs> bisa nggak aduh, aduh di, di rumah oma dong Aduh, sniper di mana-mana, tidak apa-apa, tidak apa-apa <laughs> Kita lanjut lagi, kita lanjut Oca harus bertanggung jawab, harus menangin Yuk, maabruh, kita sudah di game selanjutnya Ocha harus menangin sih Harus menangin nih Segel-segel-segel satu dapat tiga wah wow, disampaikan om malam halo, halo. halo. Am aman Itu, coba uh, baca oke rata let's go kita hajar lagi apa ini? Ampun shotgunnya uh, Tenang, tenang, tenang Oca harus bertanggung jawab Memenangkan demi penerbangan Indonesia <laughs> Om, mau nanya om Misalnya di suatu kondisi Eh sabar, sabar Kabur dulu cuy. Nggak jadi nanya kan Tapi pertanyaannya lupa Hmm, Nyata ya Om mau nanya, misal suatu kondisi nih, misalnya peran terjadi dan Om harus wajib militer menggunakan pesawat jakal gimana Om? Langsung langsung disuruh terbangin pesawat jet? Itu bisa nggak? Kira-kira? Maksudnya ta tanpa apa ya? Tanpa pelatihan? <gimana> langsung? Masa nggak bisa Om? kan udah dapat basicnya? Gak bisa, gak bisa, jawabannya gak bisa Gak bisa, bisa ya? Perbedaannya tuh apa di... sih kira-kira? Apa tuh Perbedaannya? Perbedaannya <tuk> banyak banget Dari... cara terbangnya bener Dari... Uh, Aduh, dibokong! Atau... di dibokong di bokong. Iya Lebih banyak ya? Berarti lebih rumit banyak. pesawat jet Tapi jarang... Terbangnya jarang kan kalau mereka itu. Setahu aku tuh naik pesawat jet tuh sangat mahal sekali om. Eh uh, nggak juga sih karena ada ada ada, ada apa tuh? Ya ada apa uh, karet. Nice. Oh hati om, J jangan dilawan tuh kayak gitu tuh. Head glitch. udah udah nggak apa-apa lewat sih. Nice. barang bareng-bareng Om sama temannya Udah di dalam kok itu okay. Nah nice. itu dia enggak lah, Enggalah, harus tepat sasaran Om, mau nanya dong Pengalaman, punya pengalaman terburuk gak dalam Penerbangan Om Ada, ada Kira-kira tuh apa uh... tuh, seremnya apa Apa tuh Ini Pas lagi aku... ngapain, pas lagi ngapain pas lagi ya pasti lagi terbang menghadapi, menghadapi apa tuh? menghadapi itu? hujan kali ya. Oh hujan dan ranwaynya itu ranwaynya oh. licin. Ada oh, di sini di sini. Oh lebih fokus lagi fokus. Fokus banget. Itu <laughs> semua di sini nih. Di yeah, apa iya. di kolam semuanya di kolam. Ah, ah ayo. Ayo. nggak apa-apa nggak apa-apa. <laughs> aku mati pertama lagi lagi hujan hmm. terus mau mendarat hujan mau mendarat terus uh, tanggutannya nggak kenyataan hmm oke okay, oke okay. itu sungguh mengerikan sih aku mau bawa kongah oh uh, siapa tuh shaker udah, udah beramati air Mas nice. Rasanya dimana ya Kayaknya lagi Ayom tadi Kami ini banget ya Kami Kami konsen banget ya, ya Bertanggung jawab ya. Ayom duluan om Kapten kapten Mas, mas, mas. go <laughs> Om posisies? posisinya Posisinya Saat ini biasanya Pilot atau co-pilot Apa enggak Gak Pilot Oh, pilot, pilot ya? Oke. Okay. Kalau pilot itu bisa dari bar uh, barnya Iya. Kalau misalnya jadi copilot suatu saat bisa jadi pilot, kan? Maksudnya, bisa ganti-gantian, lah. Bisa, oh? bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Berarti Om juga pernah di posisi copilot juga. Wee! Wee! Slow banget, slow Aman, aman, aman, aman. Nice. Oke agak agak fokus mah bro, karena Ocha tuh penasaran dengan dunia penerbangan <gum> oh, ya, ya. Om, mas KP terbagus menurut Om apa? Apakah... Apakah... Garupip... Atau... Emirat... Pip... <gum> Kalau mau aku sih, Garupocan ya Garupocan Apa? Garupocan Garu... Garupocan garu Wah nggak tahu tuh. Aku, aku, aku, aku paling yang aku tahu bagusnya Nippon Airways om. Nippon Airways bagus juga kan? Aduh. Di uh, apa di kolam semua ada dua. Ah di M. Tetap santai. Pasnya aku tahu nih di mana. Menangin, menangin. Menang nih Om, ini last game ya Om. Yoi. Yoi. Ya nice. menang, Oke kita menang. Yoi. Yoi. Mantap Jakarta, jatuh, sekali, komo, komo. soalnya pas banget nih, aku udah mau ini lagi nih. Oh mau, mau terbang lagi? Wah, Yoi. Om mau terbang Siap. dari Jakarta ke mana sekarang Om? Jakarta ke Padang. Uh, Jakarta ke Padang. Terus Om terpulang pulang kapan? <laughs> Pulang besok oh, Pulang besok, besok. Uh, Jadi pulang besok nih Terus ada penerbangan lagi tuh Berapa hari kemudian ya om biasanya nggak uh, nentu sih Kadang-kadang uh, bisa libur sehari bisa itu terbang lagi oh. Atau gak bisa uh, atau libur seminggu Ya sudah Libur seminggu oke okay. okay. eh, Mantap sih om Sudah kepo-keponya sudah ya om yes. Safe flight om Safe yes. Thank you <laughs> untuk pengjawabnya okay. eh, Oke Oke, okay. oh mama. Kayak <laughs> itu yang biasa apa? Pilot-pilot oh, okay. ngomong buat ke apa? Ke okay, okay. penumpangnya gimana gimana gimana. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Eh, uh, lagi 3 teman. So, this is uh, the end of our game, uh, Bang Waca. Sama uh, mau-mau please follow and subscribe always, Bang Waca. Uy next game buat lomba board. Uy, the best dah. gak sabar nih It terbang best, sama eh? Om nih. <laughs> oke okay, Om yeah. ya, thank you. Makasih Om ya. Oke, bye-bye. Oke. Oke, sip, sip, sip. Yeah. Ya, udah mau kayak gitu aja untuk video kali ini mau bro. Makasih banget ya udah menonton ya. Wah, itu tadi asik banget ya. Huh, kapan lagi ya bisa mabar sama pilot yang lagi uh, lagi kerja nih ya. Mau terbang juga mabar itu. Ya, enggak pas saat terbang sih. <laughs> Mungkin nanti judul bisa kali dia bikin eh uh, clickbait clickbait ya. Lagi terbang malah main cdm. <laughs> Oke okay, maaf terima kasih sudah menonton ke YouTube jauh yo, yo, untuk video kali ini maaf bro ya kalau kalian mau beli akun cdm langsung aja follow instagram kita jublin ya maaf bro untuk kalian yang baru menciodm atau kalian yang mau joki cdm mau grinding kemo kalian atau kalian mau push rank tapi tidak ada waktu atau kalian tidak sanggup langsung aja follow instagram kita joki titikin kalian bisa dijokiin di sana maaf bro ya deh, see you maaf bro, makasih sekali lagi ya, Dadah, semuanya. Yaudah, Dadah, semuanya. See you next!